Denting piano cuma menari Nada merambat bulan Di kesunyian malam Saat datang rintik hujan Bersama sebuah bayang Pernah terluka Hati kecil berbisik Untuk kembali padanya Seribu kata menggoda Seribu sesal di depan mata Seperti menjelma waktu aku tertawa dalam memberimu dosa Oh maafkanlah Oh Sesat, di dasar hati Diam tak mau pergi Haruskah aku lari dari Kenyataan ini Pernah ku mencoba Itu sembunyi Namun senyummu Tetap mengikuti kecil berbisik untuk kembali padanya seribu kata menggoda seribu sesal di depan mata seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberi sesa di dasar hati diam tak mau pergi haruskah aku lari dari kenyataan Di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? pernahku mencoba disembunyi, namun senyummu tetap mengikuti.